Kehidupan Kang Mari setelah bertobat dan berhasil mengalahkan Chon So Jin dan Jo Dante. Seiring berjalannya waktu, drama penthouse yang banyak digemari oleh semua orang akan berakhir pada bulan September. Hal ini akan membuat penggemar rindu pada setiap karakter dari drama penthouse. Banyak penggemar yang telah mulai penasaran tentang apa yang akan terjadi pada setiap karakter di penthouse. Berdasarkan beberapa bocoran sin yang telah beredar terkait Kang Mari dapat kita simpulkan bahwa kehidupan Kang Mari akan menjadi lebih baik di akhir season 3 drama Penthouse. Pada sin yang beredar kita melihat penampilan Kang Mari yang terlihat sangat cantik dengan riasan dan rambut yang tertata rapi. Kang Mari terlihat sedang bersama dengan ketua Song yang selama ini telah membantunya. Sepertinya Kang Mari akan bekerja pada salah satu perusahaan ketua Song. Atau bisa saja Kang Mari menjadi asisten pribadi Ketua Song karena seperti yang kita ketahui Kang Mari adalah salah satu orang kepercayaan Ketua Song karena Kang Mari pernah menyelamatkannya dari maut. Kang Mari juga sepertinya akan hidup bahagia setelah konflik berkepanjangan yang terjadi di Hera Palace. Selain itu sepertinya Yeo Dong Pil akan kembali masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah bersekutu dengan Jo dan Tae terkait kematian Oh Yun Hee. Selain bertemu dengan Ketua Song, Kang Mari juga sepertinya masih akan berteman dengan Sang Ah. Penampilan Sang Ah terlihat berbeda dari penampilannya sebelumnya. Sang Ah terlihat memiliki rambut panjang dan terlihat sangat anggun dengan penampilannya. Sepertinya Sang Ah akan bercerai dengan Kyu Jin setelah apa yang dilaluinya selama ini. Kehidupan Sang Ah juga sepertinya akan bahagia dan menyenangkan setelah berpisah dengan Kyu Jin. Karena selama ini Sang Ah hidup dalam tekanan bersama dengan mertuanya dan Kyu Jin. Jadi Sang Ah akan menikmati kehidupannya dan menjadi lebih bahagia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah siap untuk mengakhiri perjalanan penthouse? Atau apakah kalian masih tetap ingin ada season 4 dari drama penthouse ini? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.